Geger, kabar ini akan membuat para pencibir Leslar akan kebakaran jenggot. Alangkah bijaksananya jika Anda menekan tombol subscribe, like dan share Sebelum melanjutkan video ini, agar kami dapat terus menyajikan berita-berita terhangat untuk Anda Pasca Lesti Kejora melaporkan perbuatan suaminya Rizky Bilar terkait kasus KDRT yang berimbas pada karir sang aktor di dunia hiburan ini terjadi satu reaksi keras yang mengakibatkan Rizky Bilar diboykot oleh stasiun televisi hingga sederet bisnisnya terancam tutup. Meski Lesti sudah memaafkan dan mencabut laporannya untuk memberikan kesempatan kedua untuk Rizky Bilar, namun tidak dengan para netizen. Bahkan perlakuan netizen yang terlanjur membenci Bilar ternyata ikut geram kepada sikap Lesti yang dianggap tidak tegas kepada Bilar suaminya. Sehingga, untuk beberapa waktu belakangan Rizky Bilar disebut-sebut menyingkir dari dunia hiburan, bahkan akun sosial medianya pun ditutup untuk sementara. Bukan karena alasan, karena secara otomatis Bilar pasti mengalami shock yang begitu berat. Namun yang paling pantas untuk diberikan acungan jempol adalah Lesti, Seorang istri yang telah menerima perbuatan kasar dari Bilar sebagai suami, namun Lesti masih dapat berdiri tegar dan bahkan masih dapat menopang kerapuhan rumah tangganya untuk tetap berdiri. Lesti dengan penuh keyakinan memberikan kesempatan kepada Bilar untuk dapat memperbaiki semua yang pernah hancur hanya demi keluarga dan abang El anak kesayangannya. Dengan ketegaran Lesti yang penuh dengan hujatan, Nyai ngiran bahkan caci maki akhirnya membuahkan hasil yang cukup manis. Lesti dan Bilar kembali dapat bersama mengumbar romantisnya bersama Abang El Anak kesayangan mereka dan hari ini dikabarkan salah seorang bos indosiar tempat Lesti dan Bilar dilahirkan dan dibesarkan di dunia hiburan membuat geger dengan postingan terbarunya dari laman media sosial Harsiwi Ahmad terlihat menggendong putra Lesti dan Rizky Bilar yaitu Abang L bukan hanya digendong, ibu Harsiwi juga terlihat sedang memberikan susu untuk Abang L yang terlihat seperti ia anggap cucunya sendiri Caption di akun Instagram pribadinya, Bu Siwi Harsiwi Ahmad isi caption seperti ini. Surprise ya, bang tiba-tiba cucu tersayang kunjungi Oma. Terima kasih nak, semakin ganteng dan banyak gaya kamu, eh ternyata cucuku suka banget selayap, mau nonton World Cup di SCTV at SCTV, Indosiar, at Indosiar dan video at video.com juga ya. Kapan-kapan main lagi ya Oma tunggu. Tetap jadi permata hati untuk orang tuamu Yana, kiskis tulis caption Harsiwi Ahmad, pertanda apakah ini? Caci Maki, hinaan bahkan tuduhan kepada Lesti dan Bilar, mereka nikmati sebagai doa dan cambuk untuk menjadi yang lebih baik. Ambil hikmahnya untuk kita, bahwa orang yang kita fitnah, kita caci maki, kita buli dan kita jatuhkan, ternyata tidak lebih buruk dari kita. Semoga mereka bisa menjadi contoh positif untuk kita semua. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih.